itu, yang terpikir pindah tempat tinggal bertahun-tahun. Pulang ke rumah cuma 25 hari. Berhari-hari tak bisa tidur. Membayangkan tempat tinggal yang tak pernah kita tahu. Ditinggal sendirian, tanpa ayah, tanpa ibu. Ah, murug itu berat. Harus bangun sebelum subuh. Mana ada waktu buat nongkrong, Apalagi untuk manjain diri. Berat tak terbayangkan. Nyatanya monok itu seru. Hidup bersama berhari-hari membuat kita tahu arti kebersamaan. Tertawa bersama, makan bersama, hidup bersama, bahkan menangis pun bersama. Bersama teman kita bisa mengenal dunia lebih luas. Hidup bersama berhari-hari membuat kita tahu apa arti berbagi. Berbagi cerita, Berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi senyum, berbagi tangis, bahkan berbagi tempat buat tidur. Apa itu kenapa sih kok terus? Anu, kak terus? kamu kak. Aku belum di pondok, kak Aku juga belum bisa belajar kok di sini Aku belum deket di pondok, gak enak di pondok, semuanya serba sendiri. Dengerin ya, namanya juga orang mondok. Kita di sini tuh banyak ujian. Kita di sini tuh dibelajarin buat mandiri. Apa-apa serba sendiri. kakak juga dulu kayak kamu kok ngerasain kayak gitu. Ini aku juga pernah ngerasain kayak aku kayak gini. Iya, ma malah mungkin gue lebih parah. Makanya kamu tuh optimis Kamu yakin kamu harus bisa Kakak juga bisa, masa kamu enggak Senyum dong Ada yang pengertian, tapi lebih banyak yang nyebelin Itu semua memberi pelajaran Bahwa dunia itu tidak hanya seluas kamar di rumah mondok itu memberikan banyak warna Mengenal banyak orang Mengenal lebih banyak keadaan Juga mengenal banyak rasa Sekarang sudah tidak ingat pulang Wawasanku sudah kusayangkan Karena mundok membuat wawasanku terbang Mundok itu keren